jadi buat kalian yang penasaran ya, kalian aja penasaran, kalau misalkan penasaran ya dia langsung di skip aja guys Dan buat kalian yang penasaran silahkan stay di video gua sampai selesai ya, jangan di skip dulu sampai permainannya berakhir Dan buat kalian yang udah bergabung di sini, jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang nantinya bakal gua upload setiap hari coy Oke okay guys, disini gue bermain di Gates of Olympus ya, kakek Zeus dengan modal kurang lebih 100 ribuan Dan di awal gue langsung berani banget ya, nembak LED di 4800 dan langsung sensasional nih, waduh Untungnya langsung dapat langsung ini ya, langsung dapat scatter ya Jadi langsung tertolong nih, jiwa-jiwa kemiskinan gue anjay Oke, okay, kita bakal rutin barang-barang di sini. Kira-kira beneran gacor atau enggak situsnya ya. Nanti kalau misalkan memang beneran gua rasa ini gacor, gua bakal rekomenin ke kalian, oke? Okay? Kita fokus dulu untuk scatter gratisnya nih. Kira-kira profit berapa yang bakal gua dapet hari ini di bet 4.800? rp ribu ya lumayan banget nih ya untuk sekedar scatter gratis dan tambahan modal gua nih. Waduh makin berani nih ya kayaknya gua bakal naikin ke 10.000 deh anjay. Iya nggak ya? Nanti aja deh. Nanti bakal gua tambahin betnya ya biar lebih gregetan lagi. Oke ini kita pertahan lagi ya di 4800 guys dan inilah hasil gua untuk pertama kali sebenarnya. Sebenarnya ini bisa aja kalian ambil langsung ya Tapi kayaknya masih penasaran aja gitu Siapa tahu masih bisa naik lagi ya kan Katanya kan gacor nih ya Jadi ya ada kemungkinan besarnya kalau misalkan Memang kita dapat juga Oke okay, Jadi inilah Permen 138 Situs yang lagi gua mainkan sekarang Silakan banget buat kalian yang mau kepo sekarang ya Langsung digaskan aja Mumpung belum bapuk nih Mumpung belum babuk situsnya ya jadi mumpung sekarang masih seger-segernya kalian langsung cobain aja oke okay, masih berlanjut di bed 4800 kita ambil di turbo hmm, 20 kali ya kita putar tipisan aja nggak usah terlalu banyak spin mampus connect anjim cincin gua kurang satu dong trot Aisyah hmm. Oh wow, petir dong, anjing malah gak dapet dong. Oke, okay, kita lanjutkan lagi di quick spin 10 kali ya. Ini gue belum berani naikin ya, karena bet 4800 pun masih sama aja. Jadi mending gue bertahan aja di bet 4800 ya, jangan 10 ribu karena terlalu menguras tenaga juga sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Karena mungkin kalau misalkan memang dapat scatter gratis untungnya ini ya. Ya udah kita naikin aja. Umum udah keluar scatter tiganya ya Kali aja dapat scatter gratis di sini Moga aja Kalau misalkan memang gak dapet ya udahlah Pecahan aja di luar ya Perkalian yang banyak anjay Banyak nawarnya juga nih Wow oh, Anjing kurang satu dong Waduh Yuk bisa yuk Oke hijau Jam pasir dong Alas ya boy Masih sabar menanti ya guys Oke okay, karena kita udah memutuskan Untuk pindah ke Mampus Akhirnya ada juga scatter gratisnya guys. Dan ini di bet 10 ribu hmm. Mari kita lihat dengan seksama ya Seberapa banyak profit Yang akan dikeluarkan Bet 10 ribu ini Wah, gokil diawali dengan kali 12 Dan kalian bisa lihat sendiri pecahannya 44000 Dikali 15 Langsung sensasional guys 600000 Wow Kayaknya nggak perlu diragukan lagi Di situsnya ya Jadi silahkan banget buat kalian yang mau cobain juga ya Kalian aja jadi situs alternatif ya Karena kalian belum nemu nih situsnya Gue kasih satu referensi deh Biar lebih gampang nyari Oke, okay. kita lihat finalnya dapat berapa ya jadi buat kalian yang mau ikutan juga main di sini silahkan banget ya linknya ada di description box atau di kolom komentar paling atas silahkan diklik langsung ya karena nanti linknya bakal terhubung langsung dengan Permen 138 20.000 dikali 31 dong Sen lagi guys, oke okay. Udah, nggak usah ragu-ragu lagi Dan gue yakin, yakin Dan Ini adalah salah satu situs yang memang Bisa kalian percaya juga bukan abal-abal Oke, okay? thank you banget buat kalian udah nonton Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya Oke, okay? see you next video guys Bye